Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini bawemen akan menyuguhkan kabar kabar terbaru dari Lesti dan di Kabar pertama sudah mendapatkan cedukan dari Abang L akhirnya muncul juga nih persahabat ya vitamin dari Abang Fatih. Alhamdulillah bersahabat Tentunya Abang L bisa ketemu juga nih dengan Ayang Gozel ya luar biasa. Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu sehat dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Postingan ini pun diunggah kembali alaikum fatihnya Leslar Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Masya Allah, abang tuh kalau ngelihat orang baru Pasti natapnya serius banget Cie yang kangen ayang guzil akhirnya ketemu Wah Masya Allah persahabat ya Apalagi malam ini adalah malam minggu ya persahabat ya Spesial banget ya dari Leslar Tentunya untuk kita semuanya sebagai Leslar lovers Kebahagiaan selalu disuguhkan oleh idola kita Kemudian kita lihat juga persahabat, ini ada memunculkan juga saat topamblar meeting. Ini tadi sore persahabat, ya doakan mudah-mudahan segala urusan papa B dilancarkan dan mudah-mudahan juga semuanya diberikan kemudahan. Amin. ya robbal alamin. Selanjutnya persahabat kita salfok dengan postingan lensa Doni. Persahabat, ya. Lensa Doni mengunggah sebuah foto. Ini foto kebersamaan Lesnar Entertainment. Kita simak persahabat ya sebelumnya. Ada kalimat caption yang ditulis oleh Kak Lensadoni Doni. "Hatur nuhun Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah ikut menyaksikan Lesnar Entertainment tumbuh dan berkembang. Terima kasih untuk Bu Boss, Lesti Kejora, dan Pak Bos Rizky Bilar. Atas kesempatan yang gak bakal dilupakan seumur hidup, see you guys. Namun, di postingan Lenz ini, kita dibikin *softbook* juga. Ini mengejutkan untuk warga Konoha. Ada kalimat komentar dari Papa Bila. Papa B dua jam yang lalu bersahabat, ya, berkomentar di unggahannya hanya Lenz Disitu Di situ, Papa B mengatakan, "Pas dibubarin, sok-sok nangis-nangis, lu di belakang gua." Ngatain kerja kasman mulu sisa belanja gua aja gua diamin gak lu balikin belum lagi nipuin fans dengan tiket palsu tobat lu ini kalimat komentar yang mengejutkan warga konohai persahabat ya dan kita lihat di sini juga ada postingan dari bufir yang mengunggah kembali komentarnya Papa B sebelumnya ada kalimat juga nih persahabat ya yang diposting oleh bufir kaget Pas papa peripos anuan ular ternyata pas dicek Wow Kita lihat ada kalimat komentar jawaban juga dari beberapa fans Berarti tadi video baru Saya yakin tuh si ibu nyari kesempatan buat maki-maki bilar Padahal kayaknya yang bawa si Syarif Ada juga tanggapan lain Alhamdulillah bye-bye doni jangan balik lagi ke Leslar Entertainment Tuh persahabat ya Ternyata kak lensa duni tidak seperti yang terlihat dilihat persahabat ya Bapak aja sampai berkomentar seperti ini persahabat kita lihat juga di sini ada postingan dari fanbase lesler suiti perhatikan persahabat ya foto lensa doni yang memperlihatkan KTP dan dibikin salmu juga kalimat dari postingan ini Gak dikasih-kasih alasannya ada syuting hari ini, coba disamperin ke tempat syutingnya pas di cross check ternyata gak ada syuting, tuh persahabat. Hingga komentar pun begitu banyak diberikan. Di ya, antaranya persahabat dari akun Instagram. Less Love Story 2324 mengatakan Allah Maha Emang semuanya benar-benar harus terbuka. Ada juga persahabat ya Komentar selanjutnya Dari akun Rizka001 Nick dan Biodata KTP-nya ditutup aja Takutnya nanti jadi masalah buat diri sendiri itu persahabat Ada juga komentar lain Dari akun Instagram Ahmad 290 Nah lo kebongkar semua kan akhirnya Ternyata kebusukan Lensa Doni Sudah terbongkar Persahabat Kita lihat juga ada Kalimat jawaban komentar dari Mas Gongli yang ikut menanggapi komentarnya Papa Bila. Mas Gongli mengatakan, lah dia juga punya utang sama gua pak belum dibayar. Oh sedihnya niat nolong malah kecolong di chat nggak bales-bales ternyata oh ternyata banyak yang kena juga. Wow persahabat. Ternyata kalian Sadoni diam-diam persahabat ya. Ini. Membuat warga Konoha terkejut sekali. Semoga Lesta selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan, Papa B, Bunda Lesti, dan BBL selalu bahagia. Amin. ya alamin. Kita selalu menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar.